channel fitri helen oke okay guys malam ini aku mau ke pasar malam dan mau review jajanan ala taiwan tentunya kalian penasaran kan? Huh? ikuti terus video ini, jangan skip dan kalian bisa bantu share ke media sosial kalian oke okay, terima kasih yuk, come on Wah, malam minggu. Oke. Okay. <tos> Jajanan atau makanan ala Taiwan yang pastinya udah terkenal banget ya kalian bisa lihat di Google cari di Google jajanan atau makanan apa aja yang benar-benar udah terkenal banget malam minggu rame banget. Karena di Taiwan juga masih ada virus corona, jadi kita harus mengikuti himbauan pemerintah ya guys, yaitu dengan memakai masker tentunya, agar kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Halo, guys. halo, halo, assalamualaikum nah guys, alhamdulillah, alhamdulillah di sini ketemu banyak teman-teman, ramai -teman. <laughs> banget malam mingguan kita nggak harus liburan. Ada bola-bola ubi bola-bola udik. Ini ada udang. Hmm. hmm. Ini juga enak banget menunya. Foto. Banyak juga orangnya sama foto. Okay. Wow, cool. okay. Kita beli apa ya? Wow. Wow, cool, oh, mau <laughs> Ini kipar. Ini chicken ya, chicken. Wah, wow, ada jagung bakar juga, guys. Kaiwan Street Food, Street Food, sekarang malam minggu dan. coba kita pesan guys, oke? Iya iya lalu, ini Oke, saya akan tempura Oke. Oke. Oke. Oke. Jadi ini ada tempura, katanya. Ada juga tahu. Hmm. Kalau ini ada campuran daging babinya, jadi aku nggak pesen. Okay. jajanan lainnya oke okay guys Pokoknya kalian jangan skip video ini jangan lupa subscribe, like, komen, and share di media sosial kalian nah jadi setelah dipanggang kita bisa campur di atasnya itu lada ya, lada harganya cukup murah dari 25 entis sampai 35 atau sekitar 20.000 ya. 20.000. Ini dari harga 10.000 sampai 20.000 rupiah. Itu, sama tempura karena ada juga itu bakso yang campuran daging babinya guys jadi aku beli, ya jadi usahakan kalau kita beli kita harus tanya dulu apakah ada campuran daging babi atau tidak ya guys ya. sebenarnya di sini banyak orang Indonesia dan memakai deli tapi mereka seperti masih yang gimana ya melihat orang yang memakai kerudung, tuh guys aku lanjut lagi kita bakal review jajanan ala Taiwan <tuk> hmm. <Jadi tuk> ini Kita beli apa lagi ya? Bye. <tuk> Kita bakalan review jajanan yang gak salah. terkenalnya ini nah, itu yang lebih terus. Nah, ini yang lebih terus, nah, ini es campur terus. Nah, ini yang lebih terus. Nah, ini yang kemarin saya Nah, ini yang saya juga sudah menjelaskan tentang es campur ala taiwan eh? Ini banyak juga ya anak indonesia halo mbak assalamualaikum <teman> halo mbak mbak juga lagi beli es campur ya mbak <teman> nah, ini es campur ala taiwan bener banget ada es krim harganya 50 NT bermacam-macam, bervariasi ya ini es krimnya kalau 50 NT sekitar 25.000 ya kurang lebih segitu guys kita lihat dari dekat. bukan ini ayanya tahu sama tempura itu yang dibakar yang di depan. Mbak kerjanya di sebelah mana mbak? ini. ini, jalan ini, sudah oh. mau masuk ke YouTube saya mbak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mbak Asli mana mbak? karena Cirebon ya Allah ya saudara saya dong mbak nah. saya juga asli Cirebon Cirebonnya namun di... tinggal gubuk kalinya ya Allah ya aduh ya. nggak nah, ya. taunya ketemu orang sendiri ya Allah saya orang kalinggi dan ini orang Arjuna ya <laughs> <Ha? Gak> usah, <laughs> <paham>. <laughs> nah, alhamdulillah di sini banyak saudara guys ya eh, mbak mbak satunya dari mana mbak banten. Aku mundur dong, oh, ramai banget. Ramai banget. Oke. Walaupun aku tiap hari lewat sini tetap aja ya, masih penasaran. Karena belum nyobain semuanya. Walaupun harus modal gitu ya. Oke, yang penting kita tetap review jajanan ala kayuan. Oke okay, oke okay guys, sekarang kita lanjut lagi, kita cari jajanan yang lainnya ya. Sama keringetan. Oh. Kira-kira kita cobain sembilan apa lagi? Ya. Guys, sekarang aku sudah berada di tempat yang jualan chipai Oh, yogi. Pokoknya di sini tuh terkenal banget dan sangat direkomendasikan ya Karena ini adalah jajanan khas Taiwan yang sangat terkenal banget guys Jadi kalian harus coba Jika kalian yang ada di Taiwan belum coba itu uh, pokoknya itu nyesel banget Wah Guys, ada lagi Michu Michu Mi Wah Kan lihat yang tas cumi cumi. guys. yogi, Oh. Oh, liang, liang. Ya, oke. Yang kau kuping rentoi, iya, <laughs> okay, guys, hmm, udah selesai. Wah, satu yes, udah selesai. Belinya banyak banget. Siapa yang mau bantuin aku makan, guys? Aku udah dapet banyak banget nih jajanannya, dan sabar apa? karena posisinya malam minggu kali ya jadi ramai sekali di sini okay. doain ya semoga nanti bisa pakai kamera <laughs> karena sekarang ngerekamnya aku masih pakai hp guys yang jadi pertanyaannya siapa yang mau bantuin makan jajanan segini banyaknya guys karena kalau aku sendirian kayaknya <laughs> 有啊 Chow tofu tapi ini penuh banget guys. Wow, penuh banget. Ini juga termasuk salah satu jajanan khas Taiwan. Okay. Dan kali aja ya kita review Chow tofu ala Taiwan karena di sana posisinya banyak banget yang ngampli dan ini udah malam guys. Tofu di sini juga sama, guys. Hot tofu sekarang masih di sini dan mau pulang. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin review jajan analog Taiwan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, guys. Karena aku udah banyak banget beli jajanan, maka aku mau pulang aja, juga enak next aku bakalan kasih tahu kalian jajanan yang lainnya yang salah terkenalnya di Taiwan ya karena ini udah banyak banget yang aku beli dan aku gak tahu siapa yang mau bantuin habisin guys <tuh> terima kasih untuk kalian semuanya yang udah menyaksikan video ini sampai selesai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 sekarang udah malam dan aku mau pamit undur dari sini semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua manfaatkan waktu dengan baik dan kita tetap ikuti himbauan pemerintah ya guys jika kita mengunjungi satu tempat keramaian usahakan memakai masker dan kita juga bisa jaga jarak dengan yang lainnya aku udah pulang. Halo guys, aku udah pulang dan aku udah beli banyak banget makanan, ya, oleh-oleh khas -oleh Taiwan yang aku baru san beli. banyak banget ya. Kita lihat apa saja jajanan yang aku beli di pasar malam tadi guys. Nah. Yes. ya. Ini tahu. Jadi tahunya dibakar pakai bumbu. Ini enak banget. Wah, enak banget ya. Ini harganya 25 NT atau sekitar rp rupiah Enak banget. Ada lagi? Aku beli tempura hmm. ini tempura juga harganya Rp10.000 25.000 hmm baunya harum banget guys terus apalagi makanan yang aku beli ya tada, ini namanya baso ikan ya Bakso ikan aku beli 2 Beli dua ini harganya 40 NT Atau kurang lebih 15 ribu ya Nggak nyampe 20 ribu lah Pokoknya nggak nyampe 20 ribu Bakso ikan Wow oh. <tuh> Nyep banget ya Dan ini makanan favorit wow, banyak banget tadaaa satu lagi guys ini cumi-cumi tadi aku beli 150 NT yang gede banget itu 150 NT kalau kita jumlahin ya sekitar 70 ribu rupiah 75.000 rupiah, kurang lebih segitu ya guys, karena kalau 50 NT itu kita hitungnya 25.000, jadi 150 NT sekitar 75.000 rupiah oh, banyak banget halo, assalamualaikum ada yang mau guys hmm? ini Yoyi atau cumi-cumi ala Taiwan, wow Nah, guys, kalau ini tahu, ini tahu bakar, ini tempura, enak banget, mm, ini enak banget. Jajanan khas alat Taiwan, kalian harus cobain, Hai. dan ini namanya bakso ikan. Pokoknya, jajanan khas Taiwan itu enak-enak banget, guys. Kalian perlu nyoba, ya. cumi ini cumi-cumi yang tadi gede banget sudah dipotong-potong guys dan ditambahkan daun kemangi di atasnya jadi harum ditaburi juga ditaburi juga dengan lada ya bubuk lada di atasnya dan ini ada tempura ada tempura Ini tahu, tahu bakar, dan ini bakso ikan. Wow, enak banget. Nah, sekarang aku mau cobain bakso ikan. Nih, baunya tuh harum banget guys, harum banget. Saya cobain ya. Hmm. Rasanya apa? Rasanya enak banget, dan tadi ditambahkan dengan lada bubuk. Tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu pedas. Ini juga ada tambahan sedikit kecap, ya. Jadi rasanya itu enak banget. Hmm. Hmm. udah nyobain bakso Rasanya mantul. Kita selanjutnya cobain tahu bakar nya, tahu panggang ya, udah diolesi bumbu aja aku juga enggak tahu karena baru pertama kali nyobain. Kalau tahu udah nyobain, ini yang dipanggang. Nih, kita cobain. Hmm. hmm. Rasanya tuh enak banget. Rasanya enak. Pedas karena aku pesennya ada pedasnya ya, dikasih saus sambal kecap hmm, enak banget. Ini termasuknya sangat murah ya. Karena tiga biji ini sepuluh ribu atau dua puluh lima Dan yang sebelumnya banyak banget, kalian bisa lihat-lihat video aku. Barusan yang beli itu banyak banget sampai ngantri. Sekali kita pesen, kita suruh tunggu sepuluh menit. <guluh> hmm. Oke, okay. cocok di lidah orang Indonesia. Hmm, selanjutnya ini kerudung aku. ya, yeah. bikin kerudungnya kecil banget selanjutnya kita cobain tempura seperti apa rasanya kalau bumbunya enggak jauh beda dengan tahu pasti ada khas tempura ya tempura Kita kankan gitu ya situ kita cobain Hai hmm. tempurannya, tempurannya sangat kenyal bumbunya juga sangat meresap enggak terlalu asin jadi cocok banget ya Banget. dan semua jajanan ini sangat direkomendasikan ya saya kasih tahu lagi kalau kalian beli jajanan ataupun makanan lainnya usahakan kalian tanyakan dulu ada tidak campuran dari dietnya ya jadi kita juga harus smart kita harus tanya, banyak tanya jangan sampai kita salah beli ya Oke, sekarang nah, yang terakhir jajanan apa yang aku beli tadi yaitu yoyi atau cumi-cumi nah ini cumi-cuminya banyak banget kalau kita nggak minta dipotong itu gede banget ya kalian bisa lihat di videonya cumi-cuminya gede banget dan ini lupanya yang udah potong-potong jadi aku tinggal makan guys kita cobain hmm bonya tuh harum apalagi ditambahkan daun temah di atasnya dan ada taburan juga bubuk lada. Bonya itu cuma guys. Hmm. Rasanya tuh gurih banget. Asinnya kerasa. Gak terlalu asin sih. Ada sedikit bubuk lada. Jadi, menurut saya rasanya tuh pas banget. So. Enak. kita cobain daun kemanginya hmm, daun kemanginya juga harum hmm rasanya tuh pokoknya tepat banget jadi sekaligus pengennya ngambil terus, ngambil terus, ngambil terus ini gurih banget ya, tapi gak keras, gurih, ya, crispy banget tau hmm oke okay. oke okay, guys, saya rasa untuk review dan danala Taiwan kali ini saya akhiri saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan kalian boleh tulis di kolom komentar next video apa lagi konten seperti apa Insya Allah jika ada kesempatan aku bakalan turutin kemauan kalian atas saran kalian. Oke, saya akhiri video kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke okay, guys, saya rasa untuk review jajanan Nala Taiwan kali ini, saya akhiri.